Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Cak Mujib. Oke, okay, di sini saya kedatangan tamu guys dari Jepang yaitu Koji Jepang. Dan sekarang di hari ini kita akan membawa Koji jalan-jalan sekaligus menikmati kuliner yang ada di Solo guys. Nah, kita mau ngajak Koji Jepang untuk makan bakso. Jom, kita tengok guys ini orangnya. Halo. Oke, okay, nah Koji kita nak makan bakso Oke, okay. bakso. Okay. Sana, suka bakso tak? Ya, memang suka bakso Oh, suka bakso guys ya. Jadi, coaching memang suka bakso Jadi, jom ikuti perjalanan kita Let's go! Go! Oke okay guys, kita sudah sampai di tempatnya bakso Pak Wirorjo dan di sini adalah salah satu bakso favorit yang ada di Solo guys. Wajib coba. Ini sama halnya dengan bakso Klewer ada juga, tapi ini karena dekat rumah lebih enak juga dan saya putuskan untuk kesini. So Job, kita lihat baksonya guys. Alright guys, kita sudah ada di tempat bakso baklorico dan kita akan menikmati bersama Kaujisan. Hai. Ah, okay dan Kauji pesan ah, bakso yang komplit, sedangkan saya bakso pangsit saja. Nah, tunggu sebentar. Wah. Let's try. Ida dah makan. makan. Okay, Jo, kita try. 吃到 kita tahu, longsir, longsir, Ini bakso ada pangsitnya guys Pangsit Pangsit Oh aku tahu gigi kalah Oke okay. Kita sambil makan ya guys silakan menikmati. Sekarang ini makanan nomor satu di sini bakso, bakso. Ini ada sambal. Oji boleh tambah sambal. Wow, oh, sejuk, pas kita Oke oh, guys, kita sudah makan bakso oh, uh. Makan bakso Pak Widodojo yang ada di Solo guys Dan kita mau nanya gimana menurut Koji tentang bakso ya? Enak banget <laughs> Wah enak banget Cerita uh, Makadi coba makan Kau Bakso Ah bakso memang mantap Wow mantap Jadi buat teman-teman semua Yang dari Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina semua Larasau, Saudi mana-mana Jom, datang ke Solo, ya. kita coba bakso Pak Wiro Rejo, Bakso khas Solo yang memang... Jom hmm, lah, kan? jom lah uh, Ah, oh my... Oke... Oke okay. okay guys, mungkin itu saja video kali ini di baksonya hmm. Tapi habis ini kita mau trip lagi ke pasar gede ya. Kita akan melihat suasana pasar yang ada di sana Jom, let's go! Jom. Oke, okay, begini suasananya yang ada di Pasar Gede Solo, guys. Oke. Okay. Hmm.